Sehancur itu, aku pernah. Aku pernah hancur karena terlalu percaya. Pernah juga patah karena memilih orang yang salah. Aku pernah terkubur dalam-dalam di dalam hati seseorang yang kuselami, dengan niat untuk bisa aku mengerti. berjuang untuk hati yang memperjuangkan orang lain aku pernah tercerai berai ketika kekasihku tak sampai aku pernah tertusuk pecahan hatiku sendiri ketika sedang berusaha menyusun lalu kau datang lagi aku pernah jatuh dua kali karena ceroboh memberikan kesempatan. Aku pernah ditinggal karena menunggu. Aku juga pernah dihakimi karena melindungi. Aku pernah ditinggal pergi. Karena tak cukup memberi. Aku pernah ditikam karena terlalu jujur pada hati sendiri. Aku pernah disalahkan karena berbicara yang sebenarnya. Aku pernah disuruh menunggu ketika ia tengah menunggu orang lain. Aku pernah seperti itu. Sehancur itu aku pernah berjuang, berkali-kali bangkit hanya untuk kembali dihancurkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku pernah hancur itu. Jika kau yang kupilih sekarang juga hendak menghancuriku, tak apa. Aurela, sudah sepenuh hati aku siap. Hatiku milikmu. pokok menggenggam sekuat kuat hingga tercerai berai. Bersi bersamaku, maukah kau berada di sampingku lebih lama Seperti yang kau tahu, sehancur-hancurnya hatiku Kehadiranmu selalu menyembuhkan Namun, jika pada akhirnya kau memilih orang lain Jika pada akhirnya cerita kita selesai Bahkan sebelum sempat dimulai jika pada akhirnya sekeras apapun kita mencoba, tapi tak kunjung bisa, dan jika pada akhirnya mulutku tidak sempat untuk mengatakan semua, ketahuilah, aku sayang kamu, aku selalu menyayangimu, selalu. Dan jika ternyata semuanya sudah terlambat. Harap akan ada waktu di mana kita diizinkan untuk bertemu sekali lagi, dan ketika saat itu tiba. I'm